Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kamis 1 Desember 2022 kemarin Palembang memanggil ratusan mahasiswa Dan juga para insan sejarah budaya di Palembang Di hari ini mereka turun ke jalan Untuk membela kota Palembang Kota tertua di Indonesia ini mereka melakukan aksi damai. Aksi damai ini menyuarakan penolakan perluasan dan pembangunan empat lantai rumah sakit Dr. Akagani yang ada di dalam kawasan BKB yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004. Selain itu juga penolakan pemasangan lip di pucuk jeramba ampera yang juga digawih ke tanpa kajian teknis yang melibat ke sejarah, arkeolog, dan juga sosial budaya pemasangan lift ini dikhawatirkan akan merusak objek yang diduga cagar budaya. Jago jembatan ampera itu rio aikon yo kota kita sewet songket. Jika ada yang rusak PKPku lawanlah di tepian musi. Aku Sultan Mahmud Badaruddin, Wujudkan keinginan kakekku Sultan Mahmud Badaruddin I Jaya Wikramo Bangunkan Kraton besar Untuk kebanggaan masyarakatku Palembang Sekaligus persiapan melawan penjajah Awalnya 1792 ini kediaman keluarga kami dengan dinding tembok setebal 1,99 meter Setinggi 9,99 meter Pada masaku nyaman dan aman Meskihatrakan rakyatku dari sini Bersanding dengan Masjid Agung Dan keraton Kuto kecik ciptaan ayahku Benar dugaanku Di masa anakku Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Anak Sultan Mahmud Badaruddin II lawan mereka. Dari Keraton Kuto Besak yang kokoh. Perlawanan sengit dan heroik. Syair perang Menteng dibakarkan kerakyatnya Kemenangan gemilang dari Keraton Kuto Besak diperoleh sehingga 1819 Belanda dipukul hingga Batavia dua tahun selanjutnya Belanda ingin kuasai Palembang lagi perang memuncak selama tiga bulan Mei sampai Juli 1821 baluarti di keraton Kuta Besar banyak tenggelam Musuh pun hingga habis sempurna Belanda kewalahan dan terancam kalah lagi Hanya karena taktik lici musuh Yang tak menyerang di hari minggu kebaktian mereka Anak Sultan Mahmud Badaruddin II Menganggap Jumat di hari kami sholat berjamaah Serta adanya pengkhianatan tak siap hingga Dipaksa kalah Kemudian ia diasingkan dari rakyatnya pada tanggal 14 Juli 1821 Keternate hingga wafatnya di tahun 1852 Kesultanan Palembang memang runtuh setelahnya Namun aku, Sultan Mahmud Badarudin II Dari alam kuburku tetap tersenyum Karena keratonku, keratonku terbesaku tetap berdiri megah, memberi rasa bangga akan, keber, akan kebesaran dan waris dari kesultanan kami. Namun di alam merdeka, senyumku sedikit kecut, sebab keratanku sudah berubah nama menjadi benteng kota besar. Dikuasai bukan rakyatku, tetapi para tentara menjaga rumah sakit. Tiba-tiba di akhir ini senyumku tambah masak. Kudengar cerita rumah sakit itu akan dibangun empat lantai. Keratonku akan rusak. Tolonglah aku. Lawan mereka yang ingin merusak warisku yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2004. Lawan, lawan dan lawanlah. Hingga keraton Kuta Besaku dapat dimiliki oleh rakyatku Palembang sepenuhnya. Waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa seakan Palembang bukanlah tempat yang tenang untuk menjaga budaya dan juga merawat sejarah. Walaupun kenyataannya, Palembang sudah terbentuk sebagai kota yang punya sejarah dan peradaban panjang, bahkan kota tertua di Indonesia. Saat ini beredar dua pemberitaan yang akhirnya memanggil jiwa para mahasiswa ini dan juga pegiat sejarah untuk melakukan aksi damai. Hal itu dikarno ke, pertama, rencana perluasan rumah sakit Dr. Akagani untuk menjadi empat lantai. Dengan rencana dibangunnya rumah sakit Akagani ini akan mengancam keberadaan benteng puto besar yang saat ini sudah tercatat sebagai cagar budaya. Benteng Kuto besar ialah identitas kita kota Palembang, saksi bisu dan juga simbol perjuangan dari kota Palembang. Bahkan benteng Kuto besar ini dibangun di masa Kesultanan Palembang dan sikok-sikoknya benteng yang dibangun oleh pribumi di Indonesia. Yang kedua, pemasangan lip di pocok Jeramba ampera yang cuma melakukan kajian teknis tanpa melibatkan kajian sejarah arkeolog dan sosial budaya. Selain itu, pemasangan lift dikhawatirkan akan merusak yang diduga objek cagar budaya ini. Aksi ini dimulai dari Lawang Burutan, terus dilanjutkan long March menuju pelataran Benteng Kuto Besak dan terakhir di Monpera. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan puisi, orasi dan juga pernyataan sikap. satu when no. Ini Hari ini momen bersejarah Bagi para mahasiswa Yang untuk melindungi Cagar budaya di Palembang ini Hidup Hidup Hidup Saya akan membacakan Petisi kami Ataupun tuntutan kami Pada hari ini Menurut perluasan dan pembangunan rumah sakit, dokter kami karena telah ditetapkan kawasan benteng Kota Besar sebagai cagar budaya nasional, keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM 09, Garing 7, Garing MKP, Garing 2004. Yang kedua, pembangunan rumah sakit Dr. Akagani juga tidak sesuai regulasi Data gunakan kota Palembang, analisis AMDAL pasti gagal Analisis anal lalu lintas pasti gagal Dan kebutuhan parkir pasti tidak mencukupi yang ketiga, rencana pihak rumah sakit Dr. Agagani akan membangun empat lantai Yang tentunya akan memperkuat portasi dengan melakukan pengalian tanah yang lebih dalam Maka dikhawatirkan akan merusak dan menghilangkan potensi cagar yang mungkin terdapat di dalam tanah tersebut Yang keempat Bila pembangunan tetap dilaksanakan Maka status benteng kutelosa ataupun BKB Sebagai cagar budaya terancam hilang Dan posisinya sebagai warisan budaya Yang menjadi kebanggaan Serta identitas masyarakat Palembang ikut punah pemasangan lift jembatan Ampera yang hanya satu kajian dari kajian teknis tanpa melibatkan kajian sejarah arkeologis dan sosial budaya selain itu pemasangan lift akan merusak ODCB ataupun objek diduga cagar budaya yang keenam, menuntut wali kota Palembang agar melestarikan dan patuh pada menetapkan kawasan PKB sebagai kawasan citra kota lama dan cagar budaya, sehingga turut menolak pembangunan 4 lantai rumah sakit Dr Agagani dan lift jembatan Ampera yang tidak sesuai budaya Palembang. Yang ketujuh, menuntut gubernur Sumatera Selatan untuk mencari solusi pintu dalam mengembalikan PKB ke masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Yang kedelapan, tim PACB ataupun tim ahli cagar budaya Kota Palembang harus mempertahankan ataupun benteng kota masa sebagai benda cagar budaya dan jembatan ampera sebagai ODCB, objek diduga cagar budaya serta secepatnya menjadikan objek dan situs, situs di kota Palembang lainnya sebagai BCB yang diundang-undangkan yang kesembilan, jika masih berkeras Sakit Dr. Agarani dan lift Jembatan Ampera Menghibau Kepada ahli dan